Lamaran adalah keadaan ketika pihak laki-laki menyatakan kesiapannya untuk serius kepada sang perempuan Pada umumnya, lamaran dilakukan secara personal antara kedua belah pihak tanpa melibatkan anggota keluarga Setelah proses lamaran selesai, barulah kedua keluarga bertemu Dan jika kita membahas lamaran, berikut ada tiga hal unik yang pernah terjadi saat proses lamaran Versi doktrin ngapa pertama teman satu circle awalnya pria dalam video itu tidak serius mengucapkan kata-kata yang sudah ia siapkan untuk melamar pujaan hatinya namun sang kekasih malah tak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata lamaran tersebut apakah siap untuk menjadi pasangan sehidup senapi dengan aku ini wanita kelima kenapa itu no? geli dengan kata-katanya jangan ketawa, ini bukan stand up iya <laughs> <laughs> <Yeah>. iya <laughs> okay. yeah, aku mau jadi teman sirup semati sama kamu gas yes! <laughs> oh gas penuh dengan semangat sekali ya no iya yeah, mom bring us beringas. Oh ya, oh ya bos. Video ini diunggah lewat akun TikTok Alien Show Photographer dan sukses menghibur warga net. Hmm. Jangan ketawa, ini bukan stand up. Hmm. Nomor 2 papan reklam. Cara melamar yang satu ini sangat anti mainstream bos. Pasalnya, seorang laki-laki berinisial Mas A melamar pasangannya di depan sebuah papan reklame yang bertuliskan Happy Birthday My Love Will You Marry Me Nadia yang terpampang sangat besar sembari berlutut dan memegang tangan Mbak N Mas A mengungkapkan lamarannya Oh ya Bos, papan reklame ini berada di kawasan Katut Subroto Jakarta Ada yang dari Jakarta pernah lihat papan ini enggak? Kalau pernah tulis di kolom komentar Nomor tiga, truk. Kalau tadi cara melamar, kalau sekarang maharnya yang anti mainstream bos. Seorang pria memberikan mahar ke pasangannya berupa satu unit truk Hino. Hino atau Hino ini bacanya. Dalam video tersebut diperlihatkan pria berada di balik kemudi truk dan si wanita duduk di sampingnya. No, lu ngasih apa ke pacar lu? mang Supra Iya mang, yang penting Supra Orang Supra, orang Mesra Sembari melempar senyum ke warga sekitar sang wanita merasa sangat senang Dengan maharnya yang terbilang mewah itu Mungkin mereka mau oleng bareng mang. Eh Danurul, malam minggu besok kemana Supranya udah dipanasin. Danurul, dicarin Harno Di akhir video mereka melakukan sesi pemotretan di depan truk hinonya di sini ada yang tahu berapa harga truknya tulis di kolom komentar Oh ya bos video ini diunggah dari akun Instagramnya Andrelia 48 dan itulah tiga hal unik yang terjadi saat lamaran Berikanlah hadiah terindah untuk pasangan kita, namun tetap dalam batas kemampuan kita. Saya Om Bos, seluruh Dewan Direksi, pamit undur diri. See you next time. Terima kasih.